Analisa emas tanggal 4 Februari tahun 2022, harga emas berusaha melanjutkan momentum positifnya dengan mencoba bergerak naik ke sekitar area resistance 1811.00, cermati pergerakan harga emas jika terus bertahan di atas level support 1799.00, karena ada potensi harga emas terus bergerak naik ke sekitar area resistance 1811.00, sebaliknya waspadai jika harga emas berbalik turun dan bertahan di bawah area 1799.00, karena ada potensi harga emas berbalik bergerak turun ke sekitar area support 1790.96,